Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara memperbesar ukuran gambar di Photoshop gitu Misalnya untuk contohnya di sini saya sedang membuat tekstur ya gitu Nah, kalau membuat tekstur dan sini teksnya juga agak kecil-kecil ya Kalau mungkin kalian um, memasukkan teks misalnya uh, Kayak misalnya ini adalah uh, kanji karakter Walaupun ya sebenarnya ini uh, huruf Cina juga sih ya Bukan huruf Jepang asli gitu Jadi ya ini bisa dibilang kanji juga sih ya Nah, jadi Uh, karena ini hurufnya bisa dibilang kecil gitu ya dengan uh, fotonya yang sebelumnya uh, kecil juga gitu dan pikselnya kurang Otomatis kalau kalian masukin teks itu yang misalnya yang uh, lengkung gitu misalnya contohnya kayak uh, yang ini yang lengkung Itu jadi pixelated gitu jadi aneh bentuknya jadi uh, bukan aneh sih ya, sebenarnya jadi kelihatan kotak-kotaknya gitu Pixelated banget gitu kelihatan Itu karena untuk si... Uh, pixelnya kurang gitu, jadi misalnya pixelnya kurang tapi detailnya harus banyak gitu, jadi ya nanti hasilnya bakal kotak-kotak uh, Nah, untuk memperbesar gambarnya kalian bisa klik yang image gitu, tekan juga sih dari Photoshop yang kalian pakai uh, Tapi ya tinggal kalian cari aja sih yang namanya image, terus image size, untuk uh, shortcutnya adalah ALT CTRL ditambah I ya Atau mungkin uh, alternatif control ditambah I IOT alternatif, bukan sih nggak tahu juga sih, mungkin alter nggak tahu juga. Di sini kita akan uh, klik aja untuk yang image size. Dan di sini untuk uh, dimensions gitu ya. Di sini untuk dimensionnya kalian bisa uh, melihat di sini adalah uh, 2048 pixel dikali 1024 pixel. Nah, tapi di sini juga bukan cuman untuk memperbesar doang. Kalian juga bisa uh, memperkecil ukurannya, gitu. Misalnya di sini untuk image size-nya adalah uh, 6 megabyte, gitu, atau mungkin 6 MB-an Nah mungkin kalau kalian misalnya pengen nge foto ke web gitu Biasanya kalau ngupload pas foto misalnya kalian daftar SMA atau mungkin SMP Atau mungkin daftar kuliah mungkin nggak tahu juga Itu biasanya image size-nya itu dibatas biasanya 2 MB gitu Jadi kalian bisa uh, kecilin ukurannya mungkin kalian jadi 50% gitu uh, Tinggal kalian ketikin aja untuk angkanya gitu kalian bisa kecilin kalian bisa gedein. Untuk dua kali adalah 200% gitu ya. Sama aja sih kayak 200 per 100 gitu atau mungkin dua per 1 ya hasilnya dua kali gitu atau dua gitu. Nah, jadi uh, kalau kalian mau gedein nanti ukurannya juga image size bakal jadi lebih gede gitu untuk uh, dimensinya dan untuk Uh, image size-nya, literalnya image size-nya uh, bakal jadi gede untuk uh, size dari foto tersebut gitu. Dan dan sebenarnya saya tidak mau terlalu gede karena uh, memang untuk tekstur sendiri di sini untuk uh, 2048 udah bagus. Nah setelah itu tinggal kalian pilih aja untuk yang resample-nya pastiin kalian checklist. Gitu. Dan tinggal kalian pilih aja untuk yang preserve details 2.0. Kalian juga bisa pilih yang preserve details gitu, uh, tapi tergantung juga sih uh, sama kebutuhan kalian dan uh, yang cocok untuk kalian yang mana gitu. Misalnya biku-bik uh, Mungkin dalam reduction Walaupun saya juga nggak tahu juga sih uh, bedanya apa Tapi kalian bisa coba aja uh, Yang mana yang cocok untuk foto yang mau kalian pakai Atau mungkin poster Atau mungkin uh, banner Ya kalian cobain aja gitu Tinggal kalian coba aja Dan kalian sebelum itu juga bisa preview dulu gitu uh, Yang mana yang cocok dengan foto uh, Poster atau mungkin foto kalian, atau dokumen kalian lah ya, untuk saya sih, untuk yang preserve details to point. Oh, ini udah bagus banget gitu untuk uh, dibaca di emulator uh, citra nya gitu. Jadi ini saya sedang bikin tekstur juga untuk uh, emulator citra gitu. Nah, setelah itu tinggal kalian klik oke OK aja. Cuman karena di sini saya takutnya nanti untuk dimensionnya jadi uh, kegedean dan nggak kebaca di... di citranya karena di sini juga untuk size-nya udah didouble juga gitu untuk pixelnya, jadi saya akan cancel aja kalau kalian mau terapin untuk yang kalian uh, ubah atau kalian pengen ganti tinggal kalian klik oke okay aja gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya dan thanks for watching. Bye bye.